berjumpa dan hadir kali ini para sahabat loter kita hadirkan bareng soljani ya bosku ya dan ini kesempatan di hari ini juga kita hadirkan bareng dengan top chair 88 dan untuk para sahabat loter yang baru bergabung tentunya jangan lupa like share komen subscribe tentunya channel dari soljani agar kalian selalu mendapatkan update video terbaru mengenai info bocoran dan pola slot gacor ini memainkan uh, modal modal recehan aja baru get off gacot kacanya baru top 88 juga kita akan coba memainkan pola dan twitter gacor dari get off gatot kaca dan untuk kalian juga yang selalu mendapatkan update video terbaru mengenai info bocoran dan pola slot gacornya cukup like, share, komen, dan subscribe channel dari Sojani nih ya bosku